sini contoh gambar polanya itu seperti ini dan gambarnya itu kira-kira seperti ini ya, ini saya gambar sendiri nah jadi tuh sini saya membuat celana panjang dari kain dan di pinggangnya ini saya menggunakan karet yaitu karet di samping kanan dan samping kirinya nah jadi gambarnya itu kira-kira seperti ini dan gambar polanya itu seperti ini Nah, setelah itu, sebelum da sebelum kita membuat pola untuk ukuran kecil, kita harus mengetahui dulu ukurannya dan rumusnya. Nah, kalau untuk celana panjang, itu kita harus mengetahui dulu lingkar pinggang kita berapa. Nah, di sini saya menggunakan ukuran saya. Lingkar pinggangnya itu 78. Lingkar pinggulnya itu 106. Panjang celananya itu 91 sebenarnya panjang celannya ini 94 cuma saya kurang 3 jadi 91 selangkangannya itu disini saya mendapatkan 29 29 itu dari mana nah dari sini 66 dibagi 2 itu dapat 33 dikurang 4 jadi 29 nah selanjutnya itu lebar kakinya 34 lingkar lututnya itu 42 nah setelah kita sudah mengetahui untuk rumus celana panjangnya kita akan mengetahui juga untuk rumus pola celana panjang yang akan kita buat nah yang pertama itu A ke B itu sama dengan selangkangan A ini selangkangan kita berapa di sini selangkangan saya itu adalah 29 jadi selangkangannya di sini 29 b ke c itu lingkar pinggul ditambah 2 baru dibagi 4 nah di sini lingkar pinggul saya itu 106 ditambah 2 itu 108 dibagi 4 itu hasilnya 27 nah sedangkan b ke d itu sama dengan 4,5 cm ini memang rumusnya ya 4,5 cm nah d ke c itu Dibagi dua Dapat titik O Nah setelah itu O ke H turun 23 Turun 23 Nah jadi O ke H itu juga sama dengan O ke F Dibagi 2 ya. Nah selanjutnya H ke J itu lingkar lutut Dibagi 4 Di sini lingkar lutut saya itu 42 dibagi 4 Dapatnya sekian Nah, setelah itu, A ke G pinggang dibagi 4, ditambah 3. Jadi, dibagi 4, ditambah 3. Nah, di sini lingkar pinggang saya itu 78, 78 dibagi 4, dapat hasilnya 19,5, ditambah 3. Ditambah 3 memang rumusnya. Setelah itu, saya tambah lagi 4 karena saya... Uh, memakai karet di samping kanan dan kiri Nah jadi keterangannya di sini celana karet samping itu saya tambah 4 kalau tidak pakai karet berarti tidak perlu ditambah 4 ya jadi rumusnya pinggang dibagi 4 ditambah 3 saja tapi kalau kalian menggunakan karet itu di sini saya menambahkan 4 ya Nah, selanjutnya, e ke F itu panjang celana panjang celana saya itu 91 ini panjang celana saya 91, selanjutnya F ke K, lebar kaki dibagi 4, lebar kaki saya itu 34 dibagi 4, dapatnya sekian nah setelah sudah mengetahui rumusnya, kita masuk untuk membuat pola celana panjangnya nah di sini eh, tadi rumusnya itu adalah A ke B itu selangkangan ya, yaitu berapa selangkangan kita, ukuran selangkangan kita. Nah di sini titik A ini titik A, nah ini titik B. Nah itu kalau kita menggunakan pola kecil berarti kita menggunakan uh, alat ini, skala ini ya. Nah jadi setelah sudah mengetahui ukuran dan rumus untuk membuat celana panjang, celana panjang, nah itu kita akan mengetahui uh, cara membuat pola cana panjangnya. Nah jadi tadi itu rumusnya. Titik A ke titik B itu sama dengan selangkangan. Nah jadi selangkangan kita itu ukuran selangkangan kita itu di sini. Saya memakai ukuran saya 29. Nah jadi dari titik A ke titik B itu 29 nah ini dari titik A ke titik B itu 29 sini ya, titik B ke 29 nah. nah, karena nanti itu di pinggang kita, kita bansi untuk membuat ban yang ada di pinggang jadi itu kita turunkan 4 dari titik A kita turunkan 4 kita turunkan 4 sudah kita turunkan 4 kita kasih titik bawah ini titik A yang baru jadi titik A yang lama itu udah enggak dipakai lagi ya jadi kita dari sini dari titik A ke B nah jadi kalian buat garis lurus setelah itu kita masuk rumus B ke C itu lingkar pinggul ditambah dua dibagi 4 -nya. jadi itu hasilnya 27 B ke C 27 Nah ini dari titik B ke c itu 27 Nah dari titik B ke c itu 27 Kasih titik di sini Nah sudah kasih titik Setelah itu kasih garis lurus secara putus-putus Nah sampai ke sini Setelah itu kita masuk lagi rumusnya B ke D itu 4,5 cm nah, ini B B ke D itu 4,5 cm nah, ini ya nah, jadi 4,5 cm nah, jadi Tengah-tengah di antara empat lima, ini tengah-tengah jadi empat koma lima cm, ini kan dari titik B kita maju, jadi, jadinya itu ke titik D 4,5 cm, nah ini titik D. Setelah kasih titik, kalian garis secara putus-putus, setelah itu kita lanjut. D ke C itu dibagi 2 dapat titik O, nah D, D ke C yang tadi C ini kita bagi dua dapat titik O nah ternyata itu setengah nah jadi tengah-tengahnya itu nah disini di disini 15,5 di tengah-tengahnya, barulah kita kasih titik bahwa ini titik O nah setelah itu kita lanjut sudah dapat titik O kita lanjut O ke H itu turun 23 nah setelah itu o ke h itu turun 23 cm nah jadi o ke h turun 23 cm nah 23 cm tiga o ke h. nah itu sebenarnya di sini ya nah di sini di sini dia ya, sebenarnya o ke h ini titik h nah itu nanti ada perbaikan dari titik O ke F ini, ini hanya sementara saja kalian boleh kasih titik di sini bahwa ini titik H nah setelah itu di sini rumusnya itu H ke J itu lingkar lutut dibagi 4, jadi 42 puluh lingkar lutut saya itu 42 dibagi 4 nah jadi lingkar lututnya itu H ke J nah itu yang tadi yang kalian dapat nah tadi ini kan titik H kalian nih ah ke c itu, e, 4. Nah, j itu dibagi empat nah itu dapatnya 10 ya nah itu dapatnya 10 nah kalian boleh kasih titik di sini bahwa itu titik j nah setelah itu dari titik d tadi itu kalian lurus ke ketemu ke titik j ya ketemu ke titik c Nah, yang tadi itu boleh dikas boleh dikalian garis dari titik O ketemu ke titik H tadi di sini. Nah, setelah itu kita lanjut. A ke G, lingkar pinggang dibagi 4 dulu, baru ditambah tiga. Nah, jadi itu lingkar pinggang saya 78 dibagi 4 itu dapat 19,5. Dan ditambah 3, dan saya tambahkan lagi 4 karena saya menggunakan celana karet samping untuk di kanan dan di kiri jadi saya tambahkan 4 nah setelah itu nah di sini tadi a ke g a ke g nah jadi dari titik a ketemu ke titik g nah itu di sini itu garis lurus ya nah jadi eh, dapatnya itu berapa di sini itu saya dapatnya 25 nah 25 ya nah jadi 19 ditambah tadi ini kan 19 ini ditambah 3 jadi 19 20 21, 22 22 22 ditambah 4 lagi, 2, 2, 6 3, 2, 4, 5, 6. jadi 26 26 ya, nah jadi oh, dari titik A ke titik G itu 26 nah, 26 kasih titik Si titik. Setelah itu, kita lanjut. O, kalian hubungkan tadi dari titik A ketemu ke titik G tadi ini. Nah, secara garis lurus. Nah, setelah itu E ke F panjang celana, panjang celananya itu 91. Jadi dari titik O. Nah, dari titik O, nah ini titik O. Ini titik O titik O ini dapat dari yang tadi ini. Yang tengah-tengah titik O. Nah, itu jadi kalian lurus garis lurus. Nah, dapat juga titik oh di sini. Nah, jadi dari titik O ini O ke F O ke F. nah Itu panjang celananya 61. Nah, kalian ukur. Nah, dapatnya 91 ya. 91. Nah, jadi Setelah sudah dapat titik F Nah, yang tadi itu Kita lanjut untuk rumusnya O ke F itu dibagi dua. Nah, ini dia tadi O ke F itu kita bagi dua. Kita lihat uh, O ke F itu berapa Dari titik O Ke titik F itu dapatnya 64,5 65 ya. Nah, 65 65 itu dibagi dua itu dapatnya 32 ya. Nah jadi sini pokoknya dari titik O ke titik F itu dibagi dua itu saya dapatnya di sini 31. Nah, jadi dari titik H tadi ini kalian turunkan. Nah, ke titik sini Nah itu lebarnya sama Jadi kalian tinggal turunkan Menggunakan penggaris Sejajarkan Nah ini titik C Nah ini sudah tetap ini titik C Nah selanjutnya Nah ini titik j Nah di sebelahnya juga begitu Berarti sepuluh 10,5 Di sebelahnya sini Nah gitu Nah, karena ada komanya 10 komanya enggak apa-apa kalau kalian enggak mau pakai komanya. Hilangkan komanya jadi 10 ini, Jadi ini 10, ini 10. Ini titik H ke C itu 10, ini titik H ke C-nya lagi 10. Nah, setelah itu kalian boleh tadi hubungkan dari titik D ini lurus ke titik J-nya lagi. Jadi J ini kalian lewatin gitu, lurus Nah ini juga dari titik uh, C uh, lurus ke titik C. Nah, setelah itu nah di sini lebar kaki. Lebar kaki itu dibagi 4 F ke K empat Nah, di sini dia F ke K itu 34 dibagi 4 itu dapat berapa? Nah, jadi ini dapatnya sekitar segini, 34 bagi 4. Itu dapatnya 8,5. 8,5 di sini juga 8,5. Jadi ini FKK itu 8,5 sin 8,5. Nah, sudah jadi ini untuk uh, rumus pola depannya nah, ingat ya yang tadi kalian buat itu untuk rumus pola depannya nah, jadi ini saya kasih keterangan merah itu untuk di depan biru itu untuk di belakang nah, setelah kalian sudah tadi dapat untuk rumus pola di depan nah, ini yang merah ini tadi pola di depan kita nanti kita akan membuat untuk rumus pola belakangnya nah setelah untuk rumus pola belakangnya nah jadi saya itu di disini menggunakan kocek ya, saya menggunakan kocek atau biasa disebut dengan saku, nah itu dari titik sini tadi dari titik di sini itu turun 3, dari titik G ini titik G ya titik G itu turun 3 nah saya kasih tanda silang dari tanda silang ke sini itu ukurannya 15 15 agar tangan kita itu masuk ke sakunya nah jadi uh, untuk dari ukuran ini relatif ya untuk kalian nah jadi itu setelah dari sini ke lima, dari tanda silang ini kita ukur uh, sebanyak 15 kita kasih tanda silang nah ini untuk uh, untuk bagian memasukkan tangannya ukurannya Dan jadi kasih tanda silang nah jadi di sini itu uh, saya dalam membuat koceknya dari panjang sini ke panjang sini itu saya pakai 27 27 ya Panjangnya itu 27, sekali titik, nah ini lebarnya 12, saya gunakan 12, nah 12, uh, nah sini, nah uh, 12 nah setelah itu di sini sepuluh lebarnya jadi di sini lebarnya 10, di sini lebarnya 12. nah jadi tinggal hubungkan tinggal hubungkan nih hubungkan dari titik ini ketemu titik ini nah ini untuk bagian saku kalau kalian ingin memakai saku atau kocek nah setelah itu di sini yang bagian uh, warna merah ini untuk ini depan kita kasih untuk cupnetnya Nah, ini 3 cm dari titik E ke depan itu 3 cm. Dan ini panjangnya 12 Dari titik ini ke titik ini 12 Nah, setelah itu untuk bagian lidah, lidah celana, uh, untuk bagian resletingnya, nah, itu di sini uh, kalian boleh keluar Ataupun gambarnya boleh ke dalam. Nah, ini saya menggunakan gambarnya itu ke dalam ya. Nah jadi dari titik ini. Dari titik A itu kita masuk tiga, Masuk tiga kasih titik. Nah itu panjangnya di sini 17. Dari titik ini ke sini itu 17. Nah setelah itu. Uh, setelah itu. Kalian gambar. Uh, agak sedikit serong gitu, nah, lurus, nah, jadi untuk lidah bagian resletingnya. Nah, setelah kita sudah mendapat untuk rumus pola depannya, kita akan masuk lagi ke pola belakang. Nah, ingat ya, merah itu untuk di depan, biru itu untuk di belakang. Setelah kita sudah mendapat rumus pola di depan kita untuk rumus pola di belakang. Nah, jadi setelah kalian sudah dapat untuk rumus pola di depan, nah dari titik A dari titik A itu kalian masuk sebanyak 3. 3. kasih titik dan dari titik ini naik 2. Naik 2 kasih titik. Nah, setelah itu kalian garis garis menggunakan penggaris-garis -garis. nah satu itu dari titik dua uh, ini yang naik dua itu lurus ke tadi yang titik G kita ini titik G itu ditambah lagi di depannya 2,5 2,5 nah ini 2,5 kayak gitu Nah, 2,5. Saya itu berhentinya di sini. Jadi dari titik yang naik 2 ini ke titik ini yang penambahan 2,5. Nah, setelah itu setelah itu di sini yang untuk bagian titik C-nya ini itu keluar 1. Nah keluar satu Atau kalian majukan satu dari titik C ini Nah kesini itu satu Nah setelah itu dari titik yang tadi ini Kalian garis lurus ketemu titik ini Ketemu titik ini Nah setelah itu ini juga uh, Lewatnya itu 1 cm Untuk menggunakan skala penggaris ini 1 cm Nah satu, nah ini keluarnya semuanya satu nih dari titik C sampai ke sini itu keluarnya satu, ya, keluarnya satu, nah keluarnya satu, setelah itu kalian kasih garis lurus dari titik ini, nah di sini kalian ukur ini keluarnya satu, nah setelah itu lurus lagi garisnya, nah setelah sudah keluar 1 kita lanjut nah ini yang dari titik D ini kita keluar 2,5 2,5 nah 2,5 ya 2,5 kasih titik, kasih titik kasih garis putus-putus secara lurus nah itu kalian umumkan dari titik ini ke titik ini yang tadi menggunakan penggaris untuk menjahit yang pola kecilnya. Nah, setelah itu ingat ya, ini enggak boleh turun. Ini patokannya di sini, jadi gitu ya. Biru ini untuk yang di belakang, merah untuk yang di depan. Nah, setelah itu dari sini itu keluar. Satu, keluar satu, sama juga keluar satu, nah keluar satu, keluar satu, dari sini ke sini itu keluar satu, keluar satu, ya, berarti ini yang dari titik 2,5 kalian langsung ukur di sini, keluar satu, di keluar satu, nah jadi kasih garis lurus mengikuti, nah sudah jadi untuk dalam membuat pola celana panjang nah ini ingat ya yang warna merah itu untuk yang di depan yang warna biru itu untuk yang di belakang nah jadi ini adalah uh, rumus atau cara untuk membuat celana panjang nah